Halo sahabat Demar and moms kali ini moms mau bagi cerita nih tentang keseruan kita di Transera Waterpark dan ternyata di Transera itu lagi ada promo promonya 99000 untuk tiga tiket alias tiga orang ya dan itu berlaku cuma hari Senin sampai Jumat promo ini berlaku sampai 30 Juli 2020 dan masih ada promo lainnya yaitu promo yang bisa kalian gunakan di hari kapan aja alias weekday ataupun weekend kalian bisa pakai harga spesial cuma Rp40.000 satu orang syaratnya kalian harus beli minimal 3 produk sastro teh botol di Alfa ataupun Indomaret lalu struknya jangan dibuang dan tukarkan struk yang tadi di kasir Transera lalu kalian bisa dapat harga spesial Rp40.000 satu struk itu kalian bisa membeli maksimal empat tiket dan itu berlaku sampai 31 Agustus 2020 nah untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, lebih baik kalian kunjungin aja deh fanspagenya nya Transira Waterpark. Karena moms cuma bisa kasih info sekenanya aja. Itu aja ya infonya. Terima kasih, bye. Tonton terus ya sampai akhir videonya. <tuh> terima kasih sudah menonton video denar enak jangan lupa di subscribe ya